Chechnya mendadak menjadi perhatian dunia ketika memutuskan mengirimkan tentaranya ke Ukraina yang sedang dikecamuk ketegangan dengan Rusia. Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov bahkan ikut mendesak agar warga Ukraina menggulingkan pemerintahan berkuasa di negara itu saat ini. Sikap Chechnya yang cukup berani itu mengagetkan masyarakat dunia. Chechnya adalah sebuah pemerintahan berbentuk republik di barat daya Rusia atau wilayah utara Pegunungan Greater Kaukasus. Cehnya mendapatkan kemerdekaannya secara de facto, usai perang Chen pada tahun 1994 sampai tahun 1996. Namun, secara de jure, Cehnya masih menjadi bagian dari Rusia. Secara geografis, wilayah utara Cehnya berbatasan dengan Rusia, sedang wilayah timur dan tenggaranya berbatasan dengan Republik Dagestan dan berbatasan dengan Georgia pada bagian barat dayanya. Pada awal abad ke-21, Chechnya dikecamuk oleh konflik yang berlangsung lebih dari satu dekade, hingga mendorong terjadinya eksodus pengungsi, tetapi untungnya perekonomian wilayah tersebut masih bertahan. Wilayah Chechnya boleh dibilang mungil, yakni hanya 12.300 km persegi. Populasi Chechnya kurang dari 2 juta jiwa, dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Tulang punggung perekonomian Chechnya adalah minyak bumi dan pengeboran, minyak yang umumnya dilakukan di lembah Sunza River, yang terletak antara Grozny dan Gudermes, minyak bumi banyak berada di Grozny ada pula sejumlah pipa yang menghubungkan laut Kaspia dengan Mahakala lalu ke laut hitam di Tuapse. Cehnya juga punya gas alam, sedangkan pertanian di cehnya, umumnya terletak di lembah Tarek dan Sunza, pemerintahan Presiden Kadirov di cehnya, yang terpilih pada 2007, mendapatkan dukungan dari Presiden Rusia, Vladimir Putin. Saat Rusia serang Ukraina, Kadirov pun terdorong untuk membela Rusia dengan mengirimkan tentaranya ke Ukraina. Dia mengklaim, sejauh ini pasukannya tidak mengalami kekalahan, tidak ada yang gugur, bahkan tidak ada yang pilek. Kadirov meyakinkan tentara Cehnya akan berusaha sebaik mungkin menghindari jatuhnya korban jiwa.